Silau masih jam berapa? Jam, jam setengah delapan ya. Sekarang gue mau keluar dulu. Ini San Mori hari Minggu ini. Cuma gak tahu San Mori atau enggak, gak tahu. Gue sekarang gue mau beli bubur ayam dulu, terus nyuci motor. No, ada bubur ayam. Cuma kita harus ke apa? ATM dulu beli bubur ayam dulu apa Nyuci motor dulu? Ya? Nyuci motor dulu kayaknya bu. Kalau beli bubur ayam dulu nanti dingin tuh. Nah, Anggau pakai motor ini. Soalnya tadi gua mau pakai WR. Kalau mau pakai WR tapi ganjalan standarnya lepas yang WR. <ganti> Standar samping. Jadi, belum gua benerin. Jadi harus dibenerin dulu eh ya udahlah gua pakai yang ini aja cuma ini kotor sih paling ntar gua cuci nyari yang gak antri belum gua ganti oli juga lagi nih motor udah sebulan kayaknya belum gua ganti sebulan kemarin gua ganti kayaknya desember eh Desa, Desember, mungkin Desember deh Januari Pertengahan apa awal Januari Tuh, gua lupa KTM Huh, suaranya enak Bensinnya masih ada enggak, cu Ntar pakai-pakai bensin habis Ah, bensinnya juga udah mau habis Isi bensinnya dulu Bentar kotor amat nih motor anjir soalnya Bandung lagi musim hujan makanya kotor dekil amat nih motor cuk segenteng-gentengnya motor tapi kalau nggak dicuci sama aja anjir pipa header knalpotnya menyala pisan cok warnanya ini kotor nih kalau dicuci lebih mengkilat lagi Krom-krom biru gitu, alat alat titani Ini apa lagi? Kita isi bensin dulu terus nyuci. Habis itu apa? Ke beli bubur ayam. Habis itu kalau ada yang ngajak sanmor ya sanmor ini. Soalnya di grup kayaknya belum pada bangun. ini R15M ganteng. Dulu gue lihat R15M di Pro Street, gue pikir R6 Gue pikir R6 2022 gitu. Eh 2022 ya benar. Karena emang mirip cowo. Style Stylenya juga udah dibikin ala moge Bannya kan diganti apa diganti terus. Pokoknya modif tipis-tipis lah. Padahal modifnya itu cuma kayak cuma ganti ban doang. R15M yang di Pro Street, tapi kayak ganteng gitu soalnya gue liat bannya dong yang diganti R15M di Pro Street tapi gue salvo kirain R6 gue kirain R6 kan ternyata pas gue liat di firingnya tulisannya R15M co kayaknya gue buta warna dan itu ternyata motor giveaway kemarin gue liat ada yang menang, orang mana gitu R15M Pro Street Cier suaranya cu kita nyuci motor dulu, baru habis itu beli bubur bubur B2 B2 ada enggak atau enggak bu bubur RW B2 RW B2 rica-rica RW manis pedas <laughs> Gue di Papua hidup di Papua sering lihat makanan itu ya. B2 RW karena emang Papua kan mayoritas Kristen jadi di Bandung gue gak pernah lihat <laughs> Jangankan di Bandung, apa jangankan ini B2 cari-cari kayak gitu, Cok. Natalan aja kemarin. Kan kebiasaan gua kalau di Papua kan Natalan emang teman-teman gue banyak yang Kristen kan. Teman-teman terus kayak ya saudara pun ada juga yang Kristen. Jadi kalau Natalan tuh Desember ya, kita bertamu gitu ke teman-teman itu ke rumah nyari kue, nyari makan gitu. Tapi ya biarpun Natalan juga orang-orang sana juga yang rayain nggak nggak biasanya dipisahin gitu kayak misalnya mereka masak daging B2 atau RW pasti dipisahin. Karena mereka juga punya teman keluarga kayak gitu yang muslim ya kan dia dipisahin. Biasa dikasih tahu oh ini B2 ini RW. Tapi katanya enak daging B2 katanya. Gua belum gua ama, belum pernah nyoba, Cok. Jadi gitu. Jadi gitu kalau Natalan di Papua gua kebiasaan sering rayain juga kan ikut ikut bertamu sana sini kan teman pas di Bandung natalan kayak gak ngapa ngapain aja gue berasa pengen keluar nyari kue tapi nyari kue kemana ini eh? gue nggak tahu rumah nggak ada temen gue yang Kristen cel. Kalau ada pun itu mungkin nggak dirayain karena rantauan juga mahasiswa kayak gue. kita cuci dulu di sini soalnya kan kalau Kristen eh kalau Natalan Desember di Bandung tuh kampus-kampus biasanya nggak ada yang libur kecuali emang kampus, kampus yang Nasrani gitu kayak ya Universitas Kristen gitu itu libur kalau Universitas umum kayak gua Pasundan atau mungkin itb itb nggak tahu nggak tahu deh kalau itb gitu kalau di kampus gua Pasundan mah Desember nggak ada libur cuk cuma Lebaran doang jadi kayak gimana gitu <laughs> jadinya teman-teman gue di Pasun di Unpas tuh ada juga yang Kristen maksudnya ada beberapa mahasiswa juga yang Kristen kan yang orang Papua orang ini banyak cuma pas Natalan gak bisa pulang ya udah. jadi gitu terbiasa di Papua anjir yang emang masyarakatnya lebih mayoritas Kristen gue lupa bawa HP yang satu lagi anjir Ganteng, eh. gini dong. Kalau bersih kan kegantengan motor tuh nambah gitu, biarpun ganteng juga. Kalau motor kotor nggak akan kelihatan gantengnya. Oke guys, sambil menunggu kita sebat dulu. Nol lagi dicuci nama, nama lagi dicuci, jadi kita sebat dulu sambil nunggu cek. Oke guys, udah beres. Uh, bayar dulu. Nyuci nggak bayar nanti kita dikejar masa cuy. Berapa? Uh. Gini kan ganteng, bersih itu. tadi mau bulu <gay> kayak motor nggak diurus. Emang gak gua urus sih. Kemosolanya kemarin pas wr jadi, pas wr beres gua nggak pakai pakai ini, gua pakai wr terus. <laughs> sebaliknya pas ini beres, gua nggak pakai pakai wr. Wih teteh pelan pelan teh. Jaketnya sampai udah mau terbang gitu kayak superman anjir. <laughs> si teteh dikejar deadline ya anak kuliah. Enggak tahu dikejar deadline apa dikejar mantan, eh kunci mana lagi tadi? Ah, udah pakai sarung tangan kayak gini, terus lupa kunci kayak males gitu. Sekarang kita beli bubur ayam dulu sambil menunggu informasi di grup, apakah San Mori atau tidak. Bener, menyuci motor tuh mengurangi bobot. Motor saya terasa lebih enteng ketika habis cuci. Nggak tahu mungkin karena daki-dakinya jadi turun semua, kan jadi hilang semua kalau dicuci. Soalnya daki kayaknya bisa menambah berat gitu, tapi asli sih. Pokoknya, kalau beres nyuci tuh antara motor jadi kencang sama jadi ringan gitu. gelegar suaranya, menggelegar, trang, trang, trang, suaranya, trang, trang, trang, trang, trang, trang, trang, secap eh apa sejak saya seca, capa kayaknya secapa di atas soalnya kan kalau minggu tuh biasanya ini waktu-waktunya apa sih namanya balik balik IB biasanya dibilangnya IB izin berlibur jadi Sabtu apa Sabtu berangkat berlibur Minggunya balik soalnya gue pernah tinggal di asrama dulu batalion jadi gue tahu kalau tinggal di batalion itu biasa kan ada kayak remaja-remajanya gitu, tentara-tentara baru yang belum belum apa belum pada nikah kan, yang tinggalnya masih di barak. Dan kebetulan bapak saya dulu anggota apa anggota lagi komandan kompi. Jadi tiap Sabtu pasti apel-apel ke lapangan, ngelepas anggota-anggotanya yang mau ib, izin berlibur, izin berlibur Sabtu malam minggu libur minggu sorenya, minggu sore udah balik ke batalion lagi. Secapa kan di atas sekol sekolah calon perwi eh sekolah calon pitara. Eh secapa apa secapa gitu di atas teh, lupa gua. Kita beli bubur ayam dulu. Ini tutup pentilnya mau lepas lagi, cuk. Harus dilem ini Gak bungkus dah. bungkus satu bang Asal udah lama enggak Hah? kelihatan? Ah, jarang bangun pagi. Ya? Bungkus dipisahnya. Buburnya dipisah sama lauknya. Dipisah aja pokoknya. Uh, motor ganteng gini bersih ya kan. Cuma kalau habis nyuci Terus belum kering dipakai jalan nanti kotorannya pada nempel nih Dekal papan brek, dekal papan nomornya belum gua pasang soalnya belum dibikin Eh bapak bapak udah saya miringin malah lewat sana <laughs> Ini dekal papan nomornya aduh ini harus dipapas sebelah kiri lagi nih Soalnya kurang masuk sebelah kanannya Jadi papa sedikit papan nomornya cek udah tapi emang lebih ganteng di sini sih lampu tembaknya ketimbang ditaruh di atas cuma barpetnyalah jadi posisinya ke belakang bisa harus dipotong busa sininya biar bisa masuk full ke dalam Cuma nantilah berapa ya, Oke okay. jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya ini nggak tahu gua San Mori atau enggak ya lihat di grup nanti kalau ada informasi San Mori ya San Mori. Cuma San Morinya cuma ke KFC doang. Jadi nggak bakal ngonten lah, bosen ya San Mori KFC terus. Cuma mau San Mori jauh-jauh gitu mager tuh. Jadinya ya udah. Oke nanti tunggu aja video-video selanjutnya buat kalian yang nungguin project hammer gas gas 150 nya gas gas hammer 150 lagi proses jadi nanti kalau udah beres pasti gua kontenin kayak apa nanti hasilnya? tunggu aja pokoknya lah. sekarang gua balik dulu ke kosan antara tidur atau san mori tapi enaknya sih tidur soalnya gua belum tidur dari tadi malam woi cu dilepas sedikit langsung lompat tadi eh. emang galak juga kopling per koplingnya soalnya kemarin gue ganti pakai kx kayak 85 jadi di dilepas sedikit tuh Tuh, langsung lompat teh emang kalau per kopling kx Dia gigitannya enak terus baliknya juga lebih enak tuh jadi balik langsung balik nggak ada delay gitu ketimbang per kopling tiger kalau kata gue masih jauh lebih enak KX85 per koplingnya jadi buat kalian yang nyari per kopling murah bisa nyobain punya KX85 harganya cuma 11.000 satu bijinya deh kalau apa isi empat empat biji mah berarti berapa paling ada 50.000. solusi murah emang gua lihat reviewnya di YouTube per kopling KX emang bagus sih dan ternyata emang bener bagus Ketenaga juga lebih galak